Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ini dari kota Ciamis Umur saya 32 tahun Saya mau berbagi sedikit pengalaman Tentang botol hidrogen alkali trifinity Sebelum saya mengenal botol hidrogen alkali trifinity ini Saya mengalami penyakit sesak sampai saya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa serangan jantung ringan saya sampai dirawat beberapa hari di rumah sakit dan terus menerus meminum obat supaya saya tidak merasa sesak nafas lagi setelah itu adik saya menelpon dan menyuruh saya menggunakan botol hidrogen alkali trifinity ini awalnya sih saya ragu tapi adik saya terus-terusan mencoba menyuruh saya mencoba dulu untuk memakai botol hidrogen alkali trifinity ini setelah saya lihat-lihat di youtube saya akhirnya mencoba botol hidrogen trifinity ini setelah pemakaian seminggu berturut-turut Alhamdulillah sesak napas saya sedikit berkurang, tidur saya nyaman, nyenyak, badan juga terasa ringan sekarang sudah dua minggu berturut-turut, alhamdulillah sesak napas saya sudah tidak terasa lagi dan alhamdulillah juga saya tidak mengonsumsi obat-obatan lagi cukup dengan meminum 12-15 kali minum air hidrogen alkali Trifinity ini Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih sehat lagi dan tidak merasa sesak napas lagi terima kasih botol hidrogen alkali Trifinity